Selamat sore Selamat bertemu lagi ya nah, Di sini uh, di, Pada hari uh, Sabtu ya uh, Kita menawarkan Sebidang tanah pila ya Yang di depannya Depan pas masuk uh, jalan Ini ditanami sayuran di belakangnya kita e, yang bangunan pilarnya. Nah di sini sudah ditanami berbagai e, macam pepohonan diantaranya ini kayu jati albasia ya, kayu jati di depannya. Ini sudah diperiksa semua nih sekelilingnya. Nah kita masuk ke bagian dalam. Ke bagian dalam. Nah ini eh, dari sini ke bawah lebih 10.000 meter. Ini secara tinggi ini digunakan untuk pertanian. Kita juga diisikan dengan uh, pertanian lainnya. Terus di sini juga udah ditanami berbagai macam pepohonan. Nah ini akses jalur utamanya yang maksud bilangnya. Ini hmm, sejenis pohon apa ya saya kurang tahu nih jenis namanya yang jelas di sini ditanami eh, tanaman alpukat ya alpukat terus yang ini jati terus banyak lagi yang lain lainnya tidak bisa jelaskan satu-satu satu ya, karena semua nampal nih pembohonan yang ingin tampak saja kan sini ini masuk ke bagas pampung dan itu enak, ini kan ada di putih kaki bulu gunung gede Pangrango gerbangnya gerbang masuk ke kilat. Nah, sebelah kanan saya ini ditanami berbagai macam pepohonan di antaranya eh, apa ya? bahasa ini, rengkang ya. Rengkang dari semua. 90% ini ditanami pohon alpukat ya. Yang sebagian mungkin udah berbuah juga. Itu tuh ada hujan nih. Ada hujan. caranya uh, alpukat alpukat mungkin alpukat luar ya ini Maya dari Australia kebetulan pemiliknya juga orang Australia. Nah ini udah berjajar sebelah kanannya keponan alpukat semua. Nah sebelah kiri juga tuh udah impun semuanya. pila angsa ya. Dulu mah di sini banyak angsa semua di sini. Ini kolamnya. itu bagian apa ya? Gudang itu ya sebelah kiri ya. Yang pojok kanannya tuh grand Untuk bunga yang sebelah kanan ini utama ya bangunan pila. Pila yang pila kaca. Ah iya, saya terlalu sini. Nah, ini salah satu Dua alpukat ya Dua alpukat Alpukat luar ini ya asli Australia. Nah ini semua udah kurang lebih di angka 50 pohon lah Dua kali atas, dua kali Nah, ini hilainya. Ya. Dengan dua kamar tidur. Ini lebih dingin kaca ya, kaca semua ya. Ini batas berapa? Batas, batas eh, tanah gila dengan tanah airnya. Masih ada juga ini daripada ke perkebunan. Ambilkan.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 Di belakangnya kita e, yang bangunan sila Nah di sini udah ditanami Berbagai e, macam pepohonan Di antaranya Ini kayu Jati albasiah ya Kayu jati di depannya Ini sudah dibentik semua nih ke Nah kita masuk ke bagian dalam ke bagian dalam Nah ini e, Dari sini ke bawah yang lebih 10.000 meter ini gigi, gigi di fungsi kan untuk pertanian kita juga di kan dengan uh, pertanian lainnya terus disini juga udah ditanami berbagai macam pepohonan nah ini akses jalur utamanya yang masuk dilanya ini sejenis pohon apa ya, saya kurang tahu. Ini jenis namanya yang jelas di sini ditanami eh, tanaman alpukat. Ya, alpukat terus yang ini jati, oh, banyak lagi yang lain-lainnya. Jelaskan satu persatu ya, karena nih pembuaran yang saja kan dari ini, masuk panggung, enak, ini pas kan ada di titik kaki gunung, gunung gede Pangrango di sini gerbangnya gerbang masuk ke kilang. Nah sebelah kanan saya ini ditanami berbagai macam pepohonan diantaranya eh, apa ya bahasa ini kengkeng ya. Selamat sore, selamat bertemu lagi ya. Nah, di sini eh, di pada hari eh, Sabtu ya eh, kita menawarkan Bidang tanah villa ya, yang di depannya depan pas masuk e, jalan ini ditanami sayuran. Di belakangnya kita e, yang bangunan kilanya. Nah, di sini udah ditanami berbagai e, macam pepohonan. diantaranya ini kayu jati albasia ya, kayu jati di depannya ini udah dibetik semua nih. sekelilingnya. nah, kita masuk ke bagian dalam. dalam hmm. nah ini dari sini ke bawah yang lebih 10.000 meter ini di ini digunakan untuk pertanian dan juga dijajikan dengan uh, Pertanian lainnya terus di sini juga sudah ditanami berbagai macam pepohonan nah ini akses Jalur utamanya yang maksudnya bilangnya, hmm, "Ini jenis pohon apa ya?" Saya kurang tahu. Ini jenis eh, namanya yang jelas di sini ditanami eh, tanaman alpukat. Ya, alpukat terus yang ini jati. yang lain-lainnya saya tidak bisa jelaskan satu persatu ya karena itu mengapa nih komporan yang ingin saja kan juga ini masuk ke bagas panggut dan itu lah enak ini kan ada di putri kaki gunung, gunung gede Pak Rango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 bidang tanah pila ya, yang di depannya, depan pas masuk e, jalan, ini ditanami sayuran, di belakangnya kita e, yang bangunan villa Nah di sini udah ditanami berbagai e, macam pepohonan, diantaranya ini kayu jati albasia ya, kayu jati di depannya, ini udah dibentik semua nih sekelilingnya. Nah kita masuk ke bagian dalam. Hmm. Nah ini dari sini ke bawah yang lebih 10.000 ribu meter ini sekarang ini ini di untuk pertanian. Kita juga didikinkan dengan uh, pertanian lainnya. Terus di sini juga sudah ditanami berbagai macam pepohonan. Nah ini akses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 yang lain-lainnya. Nanti satu persatu ya, karena nih Ini, nah, ini, ini nah, enak, ini kan ada di putih kaki gunung gede Pak Rango.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 dalam hmm. nah ini dari sini ke bawah yang lebih 10.000 meter ini secara sini ini fungsikan untuk pertanian Dan juga juga dijikakan dengan uh, pertanian lainnya terus di sini juga udah ditanami berbagai macam pepohonan nah ini akses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 Yang lain lainnya nah, ini bisa satu persatu ya karena apa nih apa saja. Nah, ini enak ini kan ada di titik kaki bulu, gunung Gunung Jendé Pangrango.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 nah ini dari sini ke bawah kurang lebih 10.000 meter ini dikara ini, ini dikubikan untuk pertanian kita juga dikubikan dengan uh, pertanian lainnya terus di sini juga sudah ditanami berbagai macam pepohonan nah ini akses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 lagi yang lain lainnya nah, ini satu persatu ya karena nih aja ini, apa saja kan ini panggung, dan enak ini kan ada di titik kaki gunung, gunung gede Pak Pangrango. Gerbang masuk ke villa. Nah, sebelah kanan saya ini ditanami berbagai macam pepohonan. diantaranya eh, apa ya? Bahasa ini ranking ya, ranking. Selamat sore, selamat bertemu lagi ya nah, di sini. Eh, di, pada hari eh, Sabtu ya, eh, kita menawarkan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 nah ini dari sini ke bawah yang lebih 10 ribu meter ini, ini, ini di fungsi kan untuk pertanian Kita juga di dengan uh, pertanian lainnya terus di sini juga sudah ditanami berbagai macam pepohonan nah ini akses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 lagi yang lain lainnya nanti bisa satu persatu ya kalau tuh nih pemulangan saja nah, ini masuk ini enak ini kan ada di titik kaki gunung Gunung Gede Pangrango. ini dari sini gerbangnya gerbang masuk ke hilang nah sebelah kanan saya ini ditanami berbagai macam pepohonan diantaranya antaranya eh, apa ya bahasa ini ya. rentengnya selamat sore selamat bertemu lagi ya nah, di sini eh dia pada hari eh, Sabtu ya eh, kita menawarkan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 dalam hmm. nah ini dari sini ke bawah kurang lebih sepuluh ribu meter ini sekarang ini digunakan untuk pertanian Dan juga dijajikan dengan uh, pertanian lainnya terus di sini juga udah ditanami berbagai macam pepohonan nah ini akses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 lagi yang lain lainnya nah, ini satu per ya karena nih saja kan ini nah, enak ini kan ada di kaki gunung Gunung Gede Pangrango. gerbangnya gerbang masuk ke silap nah sebelah kanan saya ini kita di berbagai macam pepohonan diantaranya antaranya eh, apa ya bahasa ini lengkengnya lengkeng